Halo teman curhat semua, ketemu lagi sama aku Snowflake di Udah Siap Memaafkan Nah, di video kali ini aku mau mulai dengan bahasan yang kedua kita Tentang apa yang bikin memaafkan jadi lebih mudah Ini hal yang pertama ya Oke, yuk kita langsung bahas aja Jadi... Untuk bisa memaafkan dengan lebih mudah Pada dasarnya kita hanya perlu punya alasan Alasan kenapa meminta maaf Alasan kenapa menerima maaf Dan alasan kenapa memberi maaf Karena kebanyakan orang dari yang curhat sama aku, dari yang aku tahu juga, mereka ngerasa nggak punya alasan buat minta maaf, makanya nggak minta maaf. Mereka nggak punya alasan buat menerima maaf, makanya nggak nggak diterima tuh maafnya. Atau mereka nggak punya alasan untuk memberi maaf. Jadi ya udah maafnya nggak dikasih gitu. Tapi ketika mereka punya alasan yang cukup kuat, buat minta maaf ketika mereka punya alasan yang cukup kuat buat menerima maaf atau mereka punya alasan yang cukup kuat untuk memberi maaf hmm, dari yang gue tahu dari yang aku tahu pada akhirnya maaf datang sendiri maaf datang sendiri gitu si tiga hal ini tuh kayak muncul otomatis tuh, tulisannya jelek otomatis ngasih gitu aja gitu kalau emang alasannya cukup kuat dan si orang yang di seberang sana yang memang menjadi korban atau memang kamu minta maaf ke dia atau kamu dimintain maaf sama dia, itunya juga kayak oh oke okay. gue ngerti posisi lu, gue ngerti kenapa lu ngelakuin itu dan hal-hal lainnya pada akhirnya dengan alasan yang tepat maaf bisa datang sendiri nggak usah diminta gitu, nggak usah diminta dalam artian ya usah terlalu dipaksain jadi ini nih, yang penting adalah semakin kuat alasannya, proses meminta, menerima, dan memberi maaf bisa jadi lebih mudah. Tapi, tapi ini nggak jadi jaminan kamu langsung dapet yang kamu mau. Kamu langsung dapet, dapet yang kamu mau. Misalnya, ketika kamu meminta, kamu pengen langsung dimaafin, itu nggak nggak nggak bakal selalu kayak gitu. Tapi untuk mempermudah proses orang yang di seberang sana mendalami informasinya, memahami konteks kenapa kamu ngelakuin kesalahan itu dan hal-hal lainnya yang dibalut dalam kata alasan, gitu ya. Alasan versi aku tuh itu tuh, gitu. Aku percaya, dia bakal mempermudah prosesnya dan bahkan tanpa diminta, dia bakal ngasih sendiri kok. Selama kamu ngasih alasan atau dia punya alasan yang cukup kuat buat minta maaf, buat nerima maaf, atau buat memberi maaf ke kamu.